aku dalam harta karun jiwamu sembunyikan perasaan ekstasi itu dalam dirimu jika kau menemukan aku maka sembunyikan aku dalam hatimu sadarilah kebabukan ini sebagai kebenaran mutlak setiap penglihatan tentang keindahan akan lenyap setiap perkataan yang manis akan mudah Namun, janganlah kau berputus asa Karena mereka semua datang dari sumber yang sama Dari keabadian Masukilah keabadian itu Maka kau akan terlihat Segala sesuatu tumbuh dan berkembang Memberi hidup baru dan kegembiraan baru bagimu Tersimpan di hati langit yang paling rahasia Suatu hari seperti hujan Ayat-ayat Tuhan itu akan jatuh dan menyebar Hingga misteri keilahian akan tumbuh menghijau di seluruh dunia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 Kembali ke jalanmu setelah lama jiwa ini tersesat Aku berusaha menggapai rahmatmu setelah sekian lama diri ini tenggelam di lautan dunia Aku kembali ya Rob, Membawa raga rapuh dan jiwa yang kotor Berusaha membersihkan diri dengan siraman rahmatmu Berilah hamba kesempatan untuk tebus kesalahan di masa silam Berilah hamba waktu sebelum engkau mencabut aksanya waktu Ya Rasulullah, engkau laksana embun penyejuk Di tengah kekeringan syafaatmu adalah harapan kami Penentu kehidupan hakiki